Dalam video ini kita akan menyelesaikan permasalahan program linear. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini langkah pertama kita harus membuat model matematika dari soal. Untuk membuat model matematika tersebut tentunya kita harus memahami soal yang diberikan. Nah, di sini diberikan satu contoh soal cerita yang berkaitan dengan program linear. Suatu perusahaan coklat ingin memaksimalkan keuntungan dalam kombinasi penjualan dua jenis coklat Satu kotak coklat lapis krim menghasilkan keuntungan Rp15.000 per kotak Dan satu kotak coklat lapis kacang menghasilkan keuntungan Rp20.000 per kotak Berdasarkan uji pasar dan sumber daya yang tersedia mengindikasikan kendala-kendala sebagai berikut Pertama Produksi kedua jenis coklat tersebut harus tidak lebih dari 1.200 kotak per bulan Yang kedua, jumlah coklat lapis kacang yang terjual harus tidak lebih dari setengah jumlah penjualan coklat lapis krim Ketiga, jumlah produksi coklat lapis krim harus kurang dari atau sama dengan 600 kotak ditambah 3 kali jumlah produksi coklat lapis kacang Berapakah keuntungan maksimum perusahaan tersebut per bulannya? Berapa kotak coklat lapis krim dan coklat lapis kacang yang harus diproduksi tiap bulannya agar perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan maksimum? Pertama, kita harus menemukan variabel-variabel dalam soal ini, yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi besarnya fungsi objektif. Sehingga kita harus melihat pertanyaan dalam soal ini. Pertanyaan dalam soal ini adalah Berapakah keuntungan maksimum perusahaan tersebut per bulannya? Kita tahu, dalam soal ini yang mempengaruhi keuntungan adalah keuntungan satu kotak coklat lapis krim, yaitu sebesar 15.000 per kotak, kemudian keuntungan satu kotak coklat lapis kacang yang sebesar 20.000 per kotak, kemudian banyaknya coklat lapis krim yang terjual dan banyaknya coklat lapis kacang yang terjual. Sehingga kita bisa memisalkan X adalah jumlah kotak coklat lapis krim dan Y adalah jumlah kotak coklat lapis kacang. Setelah kita mendapatkan dua variabel ini, kita dengan mudah dapat merumuskan fungsi objektif. Fungsi objektif dalam permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai U sama dengan 15X dalam 20Y. Perhatikan, fungsi objektif di sini ditulis dalam bentuk ribuan. Hal ini ditujukan agar fungsi objektif yang dihasilkan terlihat lebih sederhana. Selanjutnya, kita akan memodelkan tiga kendala dalam soal. Kendala yang pertama berbunyi, produksi kedua jenis coklat tersebut harus tidak lebih dari 1200 kotak per bulan. Hal ini berarti jumlah Coklat lapis krim dan jumlah coklat lapis kacang itu kurang dari sama dengan 1200 kotak. Kita tuliskan menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 1200. Kemudian kendala yang kedua, jumlah coklat lapis kacang yang terjual harus tidak lebih dari setengah jumlah penjualan coklat lapis krim. Berarti kita bisa menuliskan Y kurang dari sama dengan setengah X. Kita kalikan dua dari pertidaksamaan ini, kemudian kita pindahkan suku X ke ruas kiri, dan kita mendapatkan min X plus 2Y kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita modelkan kendala yang ketiga, jumlah produksi coklat lapis krim harus kurang dari atau sama dengan 600 kotak, ditambah 3 kali jumlah produksi coklat lapis kacang. Sehingga kita dapat membuat model matematika dari kendala ketiga Seperti berikut X kurang dari sama dengan 600 ditambah 3Y Kita pindah suku Y ke ruas kiri dan kita mendapatkan X-3Y kurang dari sama dengan 600 Karena jumlah kotak coklat lapis krim dan jumlah kotak coklat lapis kacang itu tidak boleh negatif Berarti kita memiliki dua kendala tambahan yaitu X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi, dari langkah pertama ini, kita bisa menyederhanakan soal. Jadi, soal yang diberikan tadi bisa kita tulis menjadi soal yang lebih sederhana. Yaitu, maksimumkan U sama dengan 15X 20Y, yang ditujukan kepada X plus Y kurang dari sama dengan 1200,